Bangsat kau Halo Kang Besok jadi enggak jalan-jalan ke Puncak? Jadilah, orang lagi banyak duit Kalau lagi ada duit mau utang barai dong Apa, enggak dengar Suaranya putus-putus Kalau diajak jalan-jalan mah oke okay. Kalau ditagi utang aja nggak denger dah. Suaranya putus -putus lah, suaranya putus-putus lah. goblok Aku kamu? Ma'ayah, mau right now. Kepribadian awan. Abi tahu badan gak ada melihat Bapak. Oh, so kata tulis tulislah data pribadinya di lapor mui. Oh iya. So. Nama lengkap ya kan bapak ditulis. Semuanya ditulis. Alamat lengkap ditulis oge. Ditulis, so tulislah. Sarang agama mana oge bapak? Ditulis so. Upami jenis kelamin ditulis oge. Ditempuhkan ke bapak. Ha? Hai. ayo ini Halo, Halo, Es batu, Es marimas Es jeruk,